Di dalam dunia ini pasti banyak banget orang baik Orang yang senantiasa menolong sesama ya teman-teman sekalian Dan mereka tidak mengambil macam apa ya balasan ataupun upah macam itu Dan banyak sekali tidak hanya kepada sesama tapi kepada binatang Kepada hewan-hewan pun ya itu banyak sekali di dunia ini orang-orang baik. Nah salah satunya orang baik ini berasal dari Malaysia guys. Dan di sini sudah ada akun TikToknya. Dan ini beliau masya Allah sangat-sangat the best menurut saya karena membantu orang-orang yang memerlukan bantuan seperti itu guys. Nah di sini kita langsung lihat guys ya. Ada sebuah akun TikTok yaitu dari founder misi founder misi delivery nah banyak sekali video-videonya dan sudah mencapai 4.637 ya 37 followers dan yang menyukai 2,8 M Followingnya 304 Dan buat teman-teman semua yang belum follow akun tiktoknya Langsung saja follow founder misi sini teman-teman akan mendapatkan sebuah video yang amazing Video yang memang di luar ya Di luar nalar ya Gimana kehebatan rakyat Malaysia ketika berbondong-bondong ya Berbondong-bondong mengumpulkan dana, mengumpulkan uang untuk membantu orang yang memerlukan Nah ini adalah salah satu videonya, ready untuk misi seterusnya Please viralkan video ini supaya lebih ramai join next misi Oke, okay, boleh sumbang untuk Food Bank. oke okay, negara pula Ada link di profil saya, oke okay, kita tengok bersama guys, let's go Ibu, ayah tak sangka kita bagi seratus ribu ringgit, guys! Wow, seratus ribu lima ah, 105 ribu ya! Wow, anak kecil ini perlukan oke okay. seluruh negara, sahut misi kali ini dengan pantas. Masya Allah, seluruh oke okay. hasil kutipan selama sembilan. Allahu akbar! Belum 24 jam ya Kalau dilanjutkan menjadi 24 jam mungkin lebih lagi ya Hasil kutipan selama 19 jam saja Ini kekuatan daripada orang-orang baik di Malaysia ya Masya Allah Ada yang menyumbangkan 10-1 ringgit pun ada Jom serahkan dana ini Oke okay. ibu bapak Mikaila terkejut dapat hadiah ini dari rakyat Masya Allah Iya, jadi kayak kayak kaget aja, guys. Istilahnya, kita nggak ngapa-ngapain. Mungkin orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala macam tuh dan abang nih digerakkan hati. Dan membantu, ya, rakyat-rakyat Malaysia yang membantu, entah itu dari bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa mana-mana yang follow abang ini. Yang kita perhatikan di sini adalah kebaikan hati seseorang itu untuk memberikan sedikit hartanya, ya, untuk kemikaila ini, guys. Sebab misi rakyat uh, bina dana ini tanpa mereka betul-betul, tanpa mereka sadar. Allahu akbar ya Allah. Sihat selalulah adik. Okey, dah transfer. Okey, dah diserahkan ya guys ya. Allahu akbar. Mereka gembira guys. Ya dari mungkin mungkin mereka sebelum-sebelum ini kayak frustasi mungkin mereka tuh kayak wah ini mau dapat dari mana harus harus bagaimana gitu ya kan kalau tidak ada tabungan kalau tidak ada uang yang dipersiapkan oleh mereka alhasil dengan pangku tangan ya rakyat Malaysia ini masya Allah ya diringankan bebannya Allah akbar kita ada misi seterusnya. Oke okay, Follow rapat untuk misi yang seterusnya. Alright, keren banget sih, guys! Dan ya, begitulah ya yang apa ya. Allahu akbar yang dilakukan orang-orang baik di luar sana, dan sedikit banyak ya. Allahu akbar, banyak juga tidak hanya di Malaysia, di negara manapun ya, termasuk negara Indonesia juga banyak hal-hal yang seperti ini ya. Banyak juga istilahnya orang yang berpangku tangan. Kalau di Indonesia itu ada website-website tertentu. Macam kitabisa.com dan lain sebagainya. Macam tuh Banyak mendapatkan kutipan-kutipan. Terutama orang-orang yang betul-betul membutuhkan ataupun memerlukan. Macam tuh, guys. Nah, di sini ada juga. Oke. Okay, rakyat kita ada misi. Link bio sekarang. Ah, Rumah hangus. Ya, terbakar. Lima beranak tinggal. Wallahu akbar. Selai sepinggan. Allah. Ada misi baru nih guys Lihat adik kecil ini coba tenangkan ibu Ya Allah Kebakaran ya guys ya Masya Allah Kebaikan orang-orang Malaysia ini ketika Nah ini guys Dapat rasai tak? Oke okay. dapat Oke okay. okay, jom Saya telah tanya kawan mangsa Saya minta dia merasakan misi ini dari mereka Alright Kejap-kejap guys Coba kita baca guys ya Apa yang disampaikan oleh abang ni Nah Okay Saya tahu misi Okay ini rumah kakak kepada kawan saya Salam Boleh dapatkan gambar abang, uh, Situasi tak? Kalau boleh Tanpa pengetahuan mereka Abang tolong risik-risikkan Okay Okay apa bantuan yang kerajaan ada bagi ke dia? Okey. Okey guys, ya Allahu akbar. Allahu akbar ya Allah. Hangus guys, hangus guys. Allahu akbar supaya untuk mereka bangkit semula betul-betul betul. Allahu akbar. Segala musibah, segala kejadian pasti ada hikmah yang besar di balik itu semua ya. Allah nak menampakkan apa uh, kepada mereka. Oke, okay, info yang dia bagi tahu tadi, sekarang kakak lima keluarga itu masih tumpang di rumah mak mertua oh bersebelah dengan rumah yang terbakar. Bantuan yang diterima setakat ini sedikit sumbangan duit belanja dan barang keperluan kepada ahli politik setempat. Rumah sewa yang masih dalam proses untuk diberi pada keluarga tersebut tapi perlu bayar sewa 50%. 50% lagi jumlah sewa dibayar oleh ah oke. Okay. Memohon rumah Okay Pusat zakat Pasal rumah sewa tu Tak tahu bila Boleh dapat lagi Allahuakbar Okay Dan Pasti ada kelanjutannya Nah ini video kelanjutannya guys Kita akan tengok Dapat berapa eh. Jadi kalau tengok Dekat sebelah ni Ramai orang Membuat sumbangan Belum Allah. tak datang Daripada orang-orang kaya tau Diorang ni cukup-cukup makan Tapi masih Sanggup memberi Walaupun betul betul, betul betul Apa sebenarnya Yang kita buat ni semua manusia ada seruan Seruan untuk berkongsi rezeki Seruan betul, betul. untuk membuat kebaikan Kalau kita tanya balik Allah Maha pengasih, Allah Maha Penyayang Allah Maha Kaya okay. Macam mana kita nak tengok semua tu Allah. Bila kita tengok orang tolong orang tu Allah menggerakkan orang tersebut Untuk membuat kebaikan Jadi bersyukurlah Beruntunglah mereka yang membuat kebaikan tu Sebab dia dapat merasai Betul. perasaan kasihnya Allah, sayangnya Allah, maha kayanya Allah melalui diri dia So, Allah. satu hari nanti, akhir zaman ini akan penuh dengan kebaikan Bermula dengan diri kita Allahu Akbar Dan ini guys, video pemberian dananya Berapakah yang didapat? Okey, jom kita tengok guys Allah, misi dana dan sumbangan tanpa pengetahuan mereka Oke okay, rakyat berlomba-lomba berikan sumbangan untuk misi ini Betul yang dikatakan abang tadi Yang menggerakkan mereka hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan dimulai daripada misi daripada abang nih Masya Allah terbaik abang Dan kalau kita tengok guys bukan orang kaya Bukan orang yang banyak duitnya Ya yang turun pertama kali Ataupun yang istilahnya memberikan sumbangan Tapi mereka-mereka mereka yang cukup makan untuk hari ini Macam itu guys Ada yang bagi satu ringgit, 10 ringgit, 20 ringgit, 50 ringgit Itu aja Allahuakbar, la ilaha illallah Allahuakbar, la ilham Dan dari seperti inilah Kebaikan-kebaikan itu akan ter, apa namanya terwujud Seperti itu guys Jika ya semua istilahnya semua orang seperti ini setiap orang mempunyai rasa yang seperti ini maka sangat-sangat sedikit sekali mungkin orang yang kekurangan ataupun kelaparan di negara kita Allahu akbar 48 jam jumlah Oke 109 Oke 100.000 ringgit guys 109.977 ketua keluarga tak sangka misi datang. Oke. Okay. Pasukan misi dari Terengganu juga hadir. Allahu Akbar. Oke, okay. keluarga ini terkejut. Rakyat hadiahkan 100. Ini hadiah dari rakyat Malaysia, guys. Rakyat Malaysia yang bagi hadiah kepada keluarga ini dan mencapai 109.977 ringgit guys. Allahu Akbar. Seratus ribu sembilan. Oke, cara bacanya gimana sih guys? Saya udah lama nggak baca matematika kayak gini asli. Jadi, jadi, jadi apa ya ngeblank gitu? Seratus sembilan ribu. Ya bener sih. Seratus ribu. Gimana sih bacanya guys? Pada masa yang sama ada orang menangis di ujung lorong. Allah akbar. Siapa? Rupanya ibu-ibu mereka yang gembira dari jauh. Allahu Akbar. Masya Allah. Tahniah semua follow apa untuk misi yang seterusnya. Nangislah guys. Ibu dia guys. Allahu Akbar. Oke okay guys. Dan memang terbaik lah. Banyak lagi video-video. Ini tak sampai 2 jam. Kita tengok nih lagi ya. Rakyat kita ada misi terbaru. Oke. Okay, bantu nur duha untuk tumpang kos Bedah Oh operasi guys Allahu akbar 40 ribu ringgit Oke okay. Ini banyak juga yang komen lah Tabung dibuka 12 jam saja Oke okay, 12 jam Oke okay. Dan Coba kita lihat video selanjutnya Video selanjutnya ini guys ya Tak sampai 2 jam kutipan mencet Allahu Akbar Kehebatan Ya Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan Jadi terbukti guys Apabila kita nge-share video-video seperti ini Maka akan berkumpul Orang-orang baik di luar sana Saya berharap dengan saya juga nge-share seperti ini Banyak orang yang sadar Banyak orang tergerak Pokoknya follow guys Founder misi Ya Add founder misi di tiktok guys Follow follow follow follow Pokoknya ya haruslah teman-teman sekalian ya Karena orang baik harus berkumpul Dengan orang baik ya Allahu akbar 2 jam saja guys 40 ribu ringgit Allahu akbar rakyat berlumba menyumbang Untuk bantu anak kecil ini Allahu akbar Kita tengok guys tadi ada yang 2 ringgit Ada yang 5 ringgit 50 ringgit Contoh lah 24 100 ringgit nah, 5 ringgit lagi Ah, dua puluh ringgit. Ayo selegi masih ada masa Allahu Akbar. Ini tidak tahu ha, dapatnya berapa nanti kan. Ah, ini uploadan terbaru daripada abang ni. Nah, untuk menyumbang kawan-kawan boleh klik link lah ni. Ah, saya cuba akan tengok, eh, kan? Kita akan tengok boleh tak, eh, kan? Ni. Oh, bantu Juha, bantu Duha dah sampai 70,000 ringgit. Kalau dari bank Indonesia boleh tak? Ah, saya tak faham jugaklah nanti. Ha. Ni guys, data-data mereka kan. Ada yang 11 ringgit, ada yang 5 ringgit. Allahu akbar. Ada yang 2 ringgit pula kan. Allahu akbar. Ni 2 ringgit kan. Allahu akbar. Memanglah terbaik ya kan. Coba kita Rp50 kita tambahkan nama Oke okay guys setelah saya isi formulir di sini ya dan ya, yeah, di sini ada error, guys. Berarti hanya untuk rakyat Malaysia untuk menyumbang di sini. Dan kalau kita, istilahnya dari Indonesia, tidak dapat menyumbang di sini. Ada tulisannya "the service bill, live create bill". Nah, seperti itu, return an error. Seperti itu, guys. Jadi error kalau kita dari Indonesia. Padahal saya juga sudah coba tadi berkali-kali, tetap saja nggak bisa, guys. Jadi khusus rakyat Malaysia, wow! Dan saya tambah yakin bahwasannya yang menyumbang, ya, yang menyumbang di sini semuanya adalah rakyat Malaysia, guys. Allahu akbar, terbaik memang. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa follow, follow, follow ya. Saya sudah follow. Kalau teman-teman mau ada selahnya yang diperlukan, macam tuh ada jiran korang, ya kan, dan lain sebagainya bagi kepada abang nih, ah dengan sedetail-detailnya, sehingga kita juga istilahnya yang memberikan informasi itu dapat dipertanggungjawabkan macam tuh guys. Oke mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request video ini guys, dan terima kasih buat semuanya yang sudah memberikan ya. Sedikit informasi tentang founder misi ini Dan saya sangat gembira sekali apabila di suatu negara Ataupun di kalangan masyarakat Ada macam abang founder misi ini Dan semoga tercipta orang-orang yang seperti ini lagi guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Terima kasih orang baik Terima kasih semuanya buat teman-teman yang senantiasa Menyokong saya senantiasa memberikan nasihat kepada saya. Dan saya yakin bahwasanya di luar sana masih banyak orang-orang yang baik daripada orang yang tidak baik. Intinya saya mengajak kepada orang yang belum baik. Mari kita bersama-sama menuju kebaikan. Sehingga kita bahagia bersama kelak di akhirat. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.